Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ananda bersama Emra dan di video kali ini nih saya mencoba salah satu role play yang diadakan oleh member Discord Car Driving Indonesia ya. Jadi ini kodenya ada di public server di Discordnya di Studios. Nah ini seperti biasa ini role play uh, yang diadain, nggak tahu tadi siapa. pokoknya <laughs> saya ambil random dan ini dia ngadainnya di Bekasi ya tadi sudah kalian lihat. Nah, ini seperti ini nih cacatnya Ya seperti itu. Dan di sini saya menggunakan mobil yang saya dapatkan secara gratis dari Daily Spin, pak Itu adalah Toyota Starlet gitu kan. Nah, ini dia mobilnya ini masih standar ya, nggak saya papakan apa karena waktu itu saya bingung ini saya skip atau saya jual gitu kan. Ternyata udah lumayan jauh ini jalannya tuh, bensinnya tinggal 23% ya kan. <laughs> Random gitu lah. Padahal lihatnya duh mau dijual apa enggak ya nanti aja deh eh udah jalan jauh ya kan tinggal 22 persen sekarang dan sini. dan karena ini mobilnya mobil manual <tip> jadi ya kembali lagi ke topik jadi ini kan mobilnya manual jadi saya pakai transmis transmisi manual kan pakai kopling nih saya nih <tip> saya ingin memainkan game ini se-realistis mungkin kalau mobilnya manual ya manual pakai dan gitu oke okay, ini uh oh, kok sepi ya di perasaan rame dan <laughs> oh ini saya ada ngelek ini gitu nah ini rame kok ini playernya di sini eh <laughs> eh eh oke okay. ya begitulah kita coba lihat ya ini roleplaynya nya apakah rusa atau tidak ini kalau oh, member yang buat ini member jadi studios saya ambil random sih tadi Ya, kita sudah mendekati Bekasi, dan ini kenapa ada salah satu yang ke arah Sentul, Pak. Ya, itulah pokoknya. Oke, ini kita sudah masuk ke Bekasi. Ya, aduh, aduh, aduh, aduh, ya, melek-melek. Tolong, ini apa lagi nih? Mobil. Aduh, hmm, udah mobilnya manual, susah lagi nih. Itulah berita. <laughs> Kalau main role play di server yang member yang bikin ini. Buset tuh Innova. <laughs> Dia puter baliknya gitu. Ngapa nah, lagi? Ah, sepertinya ada yang rusuh. Oke. Tuh ada yang pakai Wuling RIP. Nah, ini kita pakai Toyota Starlet karena Mobilnya sangat sederhana merakyat ya, jadi nggak bisa disalah-salahin, nggak bisa disalah-salahin. Maksudnya kalau petakilan itu nggak, ya nggak, nggak kayak mobil-mobil yang ya seperti itulah ya kalian tahu sendirilah Oke, ini kita di uh, pabrik Tokoma ya. Kita coba ke arah hmm. dealer sumber jaya. Kalian. Kita lihat. Buset dah, sampai naik trotoar, coy. Hmm. tak kenapa ya? Saya kalau main roleplay itu malah nggak pengen naik mobil yang performanya for tinggi gitu, naik mobil yang kayak gini-gini aja, tuh kan menikmati gitu, menikmati kerendaman tuh. Lihat player lain pakai mobil, mobil kenceng gitu lah, random gitu loh ya. Kan, randomnya sampai ke saya gitu loh <laughs> ya, itulah. Oh, tuh, McDonald, ada yang bawa Ferrari, nggak tuh? Warna kuning. Nah, ini mobilnya gede-gede, ya kan? Performa kenceng, itu Innova, ngapain? Di sana. Tuh, lihat. Random, coba. Putar balik di trotoar lah. Oh, ini sudah menjelang malam hari, jadi sepertinya kita akan nyalakan lampu, ya? Oke, okay. sejauh ini... Wah, oh, tidak terlalu berlebihan walaupun ada beberapa yang random tadi ya entah caper atau enggak tahu enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, gimana lah pokoknya itulah nah ini uh, polisi ya kantor polsek sepi kita putar balik ya. coba kita starlet ini di mana ya kalau dealernya ya? di Bandung ya teman-teman ya ini, ini karena dapat dari daily spin ya gratis jadi belum diapapain mesin aja belum di upgrade tak itulah warna ya, warna masih putih ini warna standar buset lawan arus gila gak tuh ini kalau roleplay emang pada caper gini ya ini roleplay tadi tulisannya roleplay relive <laughs> dimana relive nya kalau kayak gitu oh. tadi gitu relive orang orang gila semua ini kita boder balik di depan cdid bentar itu kok tulisannya apa ya Mundur dulu deh. Saya penasaran gitu loh. What? Apa tuh CDI? Oke, okay, terserah lah. CDI Degree lah <laughs> <laughs> apa coba? <laughs> Oke, okay, sekarang kita coba lewat uh, gang ya. Gang yang sempit itu tuh ada Range Rover lah. Disitulah nih, kenapa pada caper semua kayaknya ya. <laughs> tuh lihat ada udah indah sekali kata-katanya ya nggak tahu ya kan nggak kenal itu orang nggak kenal tuh pasti yakin kan orang nggak kenal dikata-katain ya kan hati-hati teman-teman salah-salah ketemu orang psikopat didatengin loh, didatengin disamperin beneran ini awannya kayak kopi ya warnanya Awan eh awannya langitnya maksudnya langitnya kayak warna minuman kopi dan semacam itu udah bagus sih Realistisnya ini awannya kayak gerak-gerak gitu udah bagus deh oh ini tempat drag juga sepi oh ada polisi di situ ada polisi dan ada oh, apa itu mobil Oh ada dua mobil, oh ada yang drag Ini ini kawasan industri ya. ini balik ke yang tadi nih. Oke di depan lampu merah, uh rame banget ya di sini ya, sangat padat. Astaga ini kenapa lagi nih? Random laguan, bodoh. ini Starlet juga enak juga ya ternyata ya belum diupgrade tapi udah lumayan loh akselerasinya torsinya ya hmm, udah itu emang kelakuan ya kelakuan oh, ini bencinya tinggal 19% dong oh ganti ya jangan deh Tuh, ada yang pakai Previa, dulu saya jadi pengen beli Previa, pak dulu Previa entah kenapa ya, modelnya itu cakep gitu, sekarang kalau dilihat agak ketinggalan zaman sih, tapi tetap aja, bagus EMS Call, tuh kenapa ada yang kebalik mobilnya Ya paling rame daerah sini ya daerah kawasan industri sampai ke sini nih ini paling rame itu kan ada polisi segala macam ngegat itu ada bis ada bis pakai livery ya beginilah kalau role play. ini ada mobil parkir kan? sangat amat realistif ya coba kita putar balik ya kita putar di bundaran ini ini apa yang namanya teman-teman Sumarecon ya monumen ini kayak gini nih saya orang jati Timur sih nggak tahu tapi kayaknya ada ya ada benerannya itu monumen seperti itu deh tuh kan ada polisi <laughs> ada yang rabes lampu merah padahal saya dari tadi rabes lampu merah gitu loh nggak <laughs> ketahuan aja <laughs> Oke, sepertinya kita coba closing di sini aja ya. Ini mah Yudi. Kita parkir, mundur. <laughs> Caper, Bang. Bisa deh. Si paling cover. Wah, wow. kan udah random memang. Oke lah, kita buset karakter saya bebek tapi masuk mcdonald gitu Sangat gigi sekali ini oke teman-teman cukup sekian untuk video kali ini ya ini sengaja ya coba masuk di servernya yang dibuat oleh para member di studios tadi merandom aja miliknya dan ya seperti inilah ada yang caper ada yang taat aturan gitu kan tuh itu saya barusan parkir udah didatengin mobil apa itu jelip panda ada bulan dong di dalam di depan yang ada odd trs segala macem dan itulah ya pokoknya ya begitulah ini mungkin kalau kontennya rame mungkin akan mungkin akan lanjut ya. Ini kenapa ada orang di sini random banget deh. Bosnya masuk dapur. <laughs> Oke okay, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas. Share ke teman-teman kalian. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video yang berikutnya.